Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC channel pada video kali ini saya masih menggunakan STB B860H yang akan saya flash lagi dengan firmware baru lagi ya teman-teman bagi yang baru pertama kali flashing STB ini driver diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC nya masing-masing oke sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share untuk flash stb ini saya menggunakan metode updater ya teman-teman langsung saja kita mulai flash stb ini pertama kita jalankan usb burning tool -nya. kemudian kita hubungkan stb nya dengan laptop atau pc lalu tekan dan tahan tombol powernya. kemudian masukkan kabel usb mail to mail ke usb2 yang ada di STB kemudian lepas tombol powernya dan bila sudah terhubung di UBT akan terdeteksi connect sukses dan di sini UBT berfungsi untuk mendeteksi saja ya teman-teman silahkan di saja next, kita akan mulai flash STB ZTE 860 h kita jalankan flash toolnya untuk STB versi 1 maupun versi 2 nanti tampilannya seperti ini dan pastikan STb-nya STBnya sudah terhubung di UBT nanti ada dua menu pilihan satu flash versi 1 versi 2 yang kedua flash firmware ori versi 1 atau versi 2 saya akan pilih dan ketikkan angka 1 untuk flash stbp860h versi 1 dan versi 2 kemudian ketikkan enter Di sini ada petunjuknya, ya teman-teman. STB sedang di flash, jangan matikan STB-nya, dan silahkan ditunggu sambil ngopi dan duduk santai. Silahkan teman-teman tunggu karena prosesnya lama sekali. saya skip saja videonya ya teman-teman agar durasinya tidak terlalu panjang next setelah proses flashing selesai kita akan hubungkan stb dengan tv atau monitor dan bila sudah terhubung tampilannya seperti ini keren sekali ya teman-teman kemudian kita masuk dan setting wifi nya terlebih dahulu make nah. Kita setting resolusinya bila tidak sesuai dengan resolusi di TV atau di monitor Teman-teman pilih resolusinya sesuai dengan kebutuhan kita Next, kita akan coba jalankan aplikasi-aplikasinya Di aplikasi YouTube-nya stabil dan cepat responnya kemudian di -neck, bisa berjalan dan stabil di aplikasi go live lanjai dan mantul ya teman-teman Di aplikasi video.com minta update dan silahkan diupdate terlebih dahulu Kemudian saya coba lagi di aplikasi Yasin TV Bisa berjalan lancar dan bagi yang suka bola aplikasi ini bisa menjadi solusinya Di aplikasi Duta Film masih bisa jalan dan lanjut. Untuk aplikasi APK Pur Teman-teman bisa download aplikasi-aplikasi yang lainnya dari sini ya teman-teman, seperti ini. Saya tambahkan aplikasi WeTV dan Perfect Player dari APK Pur. Semoga bermanfaat, semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan oprek STB-nya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.